Hai guys uh, Bersama saya Ratu Bidadari Dukun gondang Idola Sejuta Umat uh, Kali ini pembahasan Larangan uh, Ketika kita berada di Pantai Selatan Jadi uh, Ini saya berada di Pantai Selatan Ya teman-teman Ini Ratu Bidadari Berada di laut Jadi uh, mitos Ya Legenda atau mitos Yang sudah berada di masyarakat kita e, ketika kita berada di pantai selatan itu pantangannya kita tidak boleh memakai pakaian yang hijau-hijau atau baju atau celana itu kain atau pakaian atau busana yang serba hijau itu tidak boleh itu mitos di kalangan masyarakat ya mungkin uh, secara ilmiah ya secara ilmiah kalau kalian uh, menggunakan pakaian hijau-hijau itu kalau kalian tenggelam itu juga susah untuk dicari teman-teman karena laut itu juga identik dengan warna hijau terus kalau kita lihat dari segi mistis dari segi mistis sendiri uh, memang beliau Sosok legenda uh, Gusti Kanjeng Bunda Ratu Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul itu memang pakaiannya busananya juga hijau-hijau. Memang bahaya. Hanya saja uh, Ratu Bidadari ketika berada di pantai selatan memang uh, suka memakai cucu. Mungkin kalau kalian update-update uh, kontennya update, update Ratu Bidadari, ketika ratu bidadari di laut pasti menggunakan pakaian hijau-jauh termasuk selendang atau yang terasa tetap bikin sorban itu, teman -teman. mungkin teman-teman uh, sahabat ratu bidadari yang selalu update pasti paham soalnya sering sih kejadian jadi uh, kejadiannya sih tidak satu kali dua kali ya teman-teman jadi banyak kejadian kejadian mistis Ketika uh, berada di pantai selatan menggunakan pakai hijau, ada yang tenggelam, ada yang terseret ombak, bahkan ada yang hilang-hilang, uh, jasanya tidak ditemukan, bahkan uh, pulang sakit itu ada, atau terkena uh, musibah atau celaka itu banyak teman-teman. Gitu. Jadi tak usahakan buat orang awam, <coughs> buat teman-teman yang awam. <coughs> Kalian Jangan pakai hijau lah Ketika kalian e, Di pantai selatan Ya entah pantai selatan Mana saja karena pantai selatan itu Dari Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur sampai Ke Bali itu Semuanya pantai selatan Jadi saya usahakan Usahakan kalian Jangan memakai pakaian Yang hijau-hijau Maksudnya Jaga amannya lah kalau Ratu Bidadari sih memang Pakaiannya hijau-hijau walaupun ke pantai Atau enggak apa ya Karena memang Ratu Bidadari sudah selaras Dalam artian sudah mengenal alam gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal alam eh, Lebih baik jangan coba-cobalah Daripada nanti celaka Ya ini sebenarnya tidak menakut-nakuti sih Karena secara ilmiah secara, secara ilmiah atau secara fisika ya Uh, laut itu kan warna hijau guys. Laut itu uh, memang kelihatannya biru, tapi aslinya hijau. Nah, ketika uh, kalian menggunakan pakaian hijau hijau, ketika kalian berenang terus tenggelam terseret ombak, itu tidak kelihatan gitu loh. Jadi kalian tidak kelihatan gitu Mending kalau kalian uh, berenang di laut mungkin pakai warna kuning atau merah. Masih atau hitam nggak apa-apa. Itu guys, ini guys. Ini kita sambil ngerokok ngerokok ya guys. Sambil mengisi waktu uh, bikin konten tentang larangan atau mitos uh, larangan memakai uh, kain hijau ketika berada di laut selatan. Mungkin teman-teman punya cerita enggak soalnya uh, dulu di kota aku ya uh, beda desa satu kecamatan cuman be be beda desa ya teman-teman uh, ketika karnaval 17 Agustus kan ada apa semacam karnaval pawai gitu uh, ada yang memakai uh, pakaian busana uh, Nyiroro Kidul jadi intinya uh, pakaian busananya is hijau-hijau intinya menyerupai nyirok itu dan beliau tersebut e, sosok wanita yang menggunakan gaun tersebut ketika karnaval, karnaval itu pawai itu loh guys e, acara 17 Agustusan itu loh itu kesurupan jadi ketika kesurupan e, intinya dia sudah menyerupai nyirok itu dan itu sangat keharatan kan gak bisa keluar keluar itu sampai tiga hari dan akhirnya dia meninggal teman teman jadi gara-gara dia ketika karnaval atau pawai uh, memperingati hari kemerdekaan 17 agustus dia menggunakan kostum atau busana atau gaun uh, yang menyerupai nyi uh, dia sampai kerasukan dan bahkan meninggal dunia ya sepertinya uh, kalian bisa saya gak percaya sih, kalian mau percaya monggo mau tidak ya monggo maksudnya ke, dikembalikan uh, ke masing-masing pribadi teman-teman. Jadi masing-masing uh, sesuai dengan kepercayaan kalian dan keyakinan kalian lah, jadi kita tidak memaksa kalian harus percaya. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita mistis uh, atau punya cerita horor atau punya cerita serem uh, Kalian bisa berkomentar kita bisa sharing-sharing bersama Ratu Bidadari Kalau cerita kalian uh, sekiranya menarik mungkin Saya akan bahas lewat kontennya Ratu Bidadari TV ya Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share dan pastinya kalian harus subscribe channelnya Channel YouTube-nya Ratu Bidadari TV Biar Ratu Bidadari TV Semakin semangat bikin konten buat kalian Saya paling suka itu ke laut guys Ini udah siang jadi kalau mungkin Pemandangannya bagus itu kalau Sore atau pagi gitu guys Kalau malam ya enggak kelihatan kalau ini saya lagi berteduh di pohon apa ini cemara ini saya berteduh di pohon cemara guys Bagus ya pemandangannya bagus sambil ngopi-ngopi rokokan enak banget guys Anginnya silir mengilir apa silir-silir gitu guys e, rasanya kayak pingin tidur Aku Takut-takutnya nanti gak bangun-bangun, guys. <laughs> takutnya gak bangun, wah anginnya keceng banget, guys. Itu uh, obatnya sangat besar sekali. Dan kalian bisa lihat uh, lautnya cukup bagus ya. Pemandangannya sangat keren sekali, gitu, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja. Uh, pembahasan tentang mitos atau legenda larangan menggunakan baju hijau hijau-hijau di Pantai Selatan. Ya ini sebuah edukasi. Uh, bisa kalian ambil hikmahnya, uh, ambil yang sisi positifnya dan jangan dibanding yang sisi negatif.